Masukannya aja ke kiri dia mau masukkan Langsung masuk kiri Apaan ya? Dalamnya apa? Apa masuk? Amankan Mana barangnya? Barang apa Tanya. bang? Gak ada bang, mana buktinya? Mana buktinya? Oh, oke okay. Berarti kau gak mau ya? Hah? Biarlah biar kita bunuh dia Sama siapa ke depan? Kau dapat barang dari siapa? kok dapat di mana? mana barangnya? mana barangnya? mana? bego, udah sampai aku kerumahmu. di mana rumahnya? hah? Siapa lepas kau, lepas kau, bebas kau. coba niscornan rumah. kok siapa nih nphone saya nih pun kau tadi tahu kau? ah? ah? di mana rumahnya?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 Dari hasil informasi, e, tersangka ini merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dulu tersangka ini juga diamankan oleh sat Polres Kampar. Nah, pelan kita, pelan, pelan uh, uh, dulu. Tunggu pinggirnya. Kita melihat air. Tunggu, jangan lewatkan. Tunggu, wah. Ah, dekat rumahnya nih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 Hei, hei. Borbol, borbol. ambil ambil borgol satu dipisahkan yang itu rana satu tuh udah jarak dari berdiri berdiri itu di honda dah. cek ganjanya bang sini aja, Coba. Di rumah dia langsung ke Aceh, nih. Dia Sama langsung, ambil langsung. Aceh, nih. Banyak dengan bawa nih. Hmm, ada pula sabunya nih. Banyak sabu di rumahmu lagi? Ada, dimana nanti kubulongkan kakimu? Ada, kaki, ya. dimana? Tembak aja kakinya. Tembak lagi. Ada, juga, ya, dari dari berapa banyak lagi? Sabu dari siapa kau dapat? Dari juga Dari siapa? Mana pula berapa banyak? Sekarang ada gak di rumahmu? kalau jumpa, bolong ke ada, eh? ada, ada, Masih ada, nah. ada, ada tuh. Eh, kau usah usahlah bohong itu lah kau. Sempur, eh, sempur, eh, kau kenal sempur, sama, sempur. sama saya kan? Sempur, sempur. Berapa banyak? Sangat jauh lagi ada kau. kilo lagi ada Pak Sangat jauh lagi. Sangat jauh lagi. Sangat dulu lagi. dulu jauh lagi. Sangat kau lagi. Sangat jauh kan? Kau ingat, kan? Sangat kau mau Sangat jauh lagi. Sangat jauh lagi. Kau jauh sama saya, kan? Kita ketemu lagi. Kau ya, ini. Ya, ya, ya. Aduh, masuk, masuk, masuk keluar main dulu kita ambil yang satu kilo tuh dekat-dekat. Oke, okay, guys. <coughs> Enggak menyakit, Biar saya tanya nomor. Enggak boleh dah. Berseh tanya nomor. Aman enggak ya? Halo, Bu. Apa? Ini, sini, ini, sini, sini, sini. Sini. Dulu. Siapa nama suaminya, Duh. Bu? Nama suaminya? Siapa nama suaminya? Harudin. Hah? Arudin. Siapa nama suaminya? Mau coba gleda di apa, mau di belakang? Duduk sini, Bu. Duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk. Duduk. Dua, duduk mas, mas, mas, ini, mas. Mas, mas. Ya, duduk aja sini. Mantap, mantap. Di ban tuh muterin, Mbak. Mas, kosong enggak, Mas? Oh iya, Mbak, masih kenal sama saya. Teman. Saya mau kan kaget, apa Duduk eh situ, mak Duduk ya, Mbak. Iya, duduk ya. mà nó cái bẹo chắc không cái bẹ, oh. ui Sabu, sabu Pakai hidung dan Dia banyak nih. Bungku bung mau ambil 50 kg dulu dari apa nih? Nah. Iya, ternyata. Oke, dia dan Rudi. Masih ada ya? Saya ingat saya sama dia. Sudah kali saya sama dia? Berapa masuk warung ini Ya. Masuk apa lagi dia kita bercerita lagi. Hah? Ya, ya Iya. mobilnya andek dulu Ya Ini, andai Mencih sabuknya eh. <laughs> Cuba abang buka cek eh. Tau oh, dia abang Tau oh. Dia Satunya dimana ya mari kan deng. dia ni cuma ada nak travel bag. dia dulu pakai travel bag mobile. Ah, cuba cium. Kotak itu, itu nak tengok mana? Okey. boleh dah, boleh Buka. lagi ya? Ini duit pertama. itu lagi di penedas. keluar. anaknya ke dalam, Ngapain Eh, ngapain tuh, eh? ngapain ini? Hei. Nah, Kau besok bisa tolong sama sama kami juga. Kau ikuti dulu prosedur kami. Sampul dari mana barang, Bu? Dari Aceh. Dari Aceh. Langsung dari Aceh. Berapa banyak kau dari Aceh? Kau dulu yang pernah masuk, oh kan? Pertama dulu saya nangkap kau enggak salah saya. Berapa tahun kau kena? Kapan keluar kau? 3 bulan. Baru 3 bulan kau keluar. Asimilasi. Iya. Jadi berapa kau beli satu kilo? Berapa satu kilo kau beli? 2 juta. Langsung ke Aceh. Kau bawa sendiri dari Aceh. Ujung, ujung, ujung, ujung. Ujung, jangan dekat. Ujung, duduk. Duduk, Duduk. Kaki Duduk. Nampak kata-kata ya, Ada kata-kata? Ada kata-kata. Rumahmu, apa yang ada teman-teman? Tak. Bukan bobok. Assalamualaikum. Masuk ke dapat di bawah. <susuruh>